Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa asha'allah La yasufun khairah illa tawah بسم الله ما شاء الله لا يسرف السؤال إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كنا من نعمات فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بديننا والإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحد ولا شريك له جلال وإكرام أشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شبيع ما هي يوم وعلى آله وصحبه allaina sallu an iman wal islam amamaq qabla fahaha huwa taala Inna salata qalat 'ala al mu'minin kitaban mawquta Inna salata qalat 'ala al mu'minin kitaban mawquta qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam as salatu 'imaduddin waman aqomaha taqal din din rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para bukul agama dan yang beri hormati bapak kepala desa bawahan pasar dan yang ulun hormati Bapak Bapak, Ibu Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala lipahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan ya, ya, ya. nikmat kesehatan badan ya, ya, ya. Serta nikmat kesempatan Sehingga dengan sebab nikmat-nikmat ini Kita Alhamdulillah Dapat berhadir ya, ya, ya, ya, ya. Di tempat yang mulia indah rangka Memperhati Isra dan Mi'rad Nabi kita Muhammad SAW Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Berada di tempat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjatuhkan pahala yang besar kepada kita sekalian Amin ya Allah alamin Di dalam hadis Rasulullah SAW bersadda Man wadah kilal masjid La illa khairan, aw, ka mugrib, aw, yang artinya barang siapa pergi ke masjid termasuk langgar itu langgar tuh bahasa kita ya, ya. di makam karena di langgar Tuhu kita mencari langkah-langkah terdapat, dia tuliskan langkah, dan tau kalian lihat, namanya sepertarang masjid-masjid. Masjidnya ada dua macam, ada As-Sya'il yang bersoldah, pes ada Masjid jami yang disemai hari juga. Tapi hukumnya sama, mas masjid. Nah, jadi ya Rasulullah, kan siapa pergi kan ke masjid? La ilu ridu illa ayyatarna Ia tidak menginginkan khas mencenderung lain semata-mata untuk mencari kebaikan yakni menjadi ilmu agama menuntut ilmu agama atau mengajarkannya. itu jarusul apa-apa seperti orang berangkat haji ini luar biasa jadi, dengan hadis ini, hendaklah kita rajin ya, ya, untuk bisa berhadir, ya, ya, datang ke masjid, ke masjid, ke masjid, Apabila ada kegiatan kegiatan ke masjid, sampai ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke ke ke ke ke ke itu kan mendatang hari takuring. Tapi dia lihat air mata muring. Cuma takuring. Kayak bulan setan. Ketika kita mengadakan drama. Apalagi hari Jumat kadang-kadang. ini pengalaman kita lah. Atau Laki lakian nih. Apabila huruf bahwa maghrib itu kebanyakan yang mengantuk ya Ditutup setan. Jadi, sektor banyak peradilan di seji, seji, seji, seji, sudah ya, seji, seji, seji, seji, seji, seji, ya 2 jam kadang seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, seji, kita seji, Nah, jadi kita Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan kita dicatat Allah ta'ala pahala sama orang bahagia. Bapak-bapak hadirin yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita Alhamdulillah ditakdirkan Allah memeluk agama Islam, agama yang benar. tanpa kita meminta Allah memberikannya kepada kita sekalian dan tidak semua nikmat Islam ini diberikan Allah kepada manusia yang akan di alam dunia ini hanya kepada orang-orang yang nikah ke Allah kebaikan oleh sebab itu mari kita rawat kita jaga nikmat Islam ini sampai kita meninggal dunia nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam nah ini ayat biasa dibacakan khatib setiap hari Jumat selalu dinyatakan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam itu yang kita ucapkan lidah kita kita ucapkan alhamdulillah. Tapi dibuktikan dengan melaksanakan perintah perintah Allah Kalian cukup bersyukur di sini dengan ucapan dengan lidah alhamdulillah. sampai yang ada malam hari ini kita memperhati peristiwa besar itu Islam kami Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan mujizat Rasulullah yang besar Rasul Al Quran yang mana intinya Nabi Muhammad SAW menerima perintah sembah yang kepada beliau dan kepada umatnya sampai hari kiamat jadi kita Alhamdulillah diberikan hidayah Islam Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, tuba liman hudiyan Islam, wakar ain sukaba pan muqalna akhama khola Rasulullah SAW. Beruntunglah kata Rasulullah orang yang diberi hidayah mengulung agama Islam dan yang kedua wakar ain sukaba pan dan penghidupan yang cukup. Nah, cukup di sini tergantung kita masing-masing. Ada nafkah pendapatan dalam semodal sekitar 500 anak ambang, cukup ya sidin. Walaupun Allah itu sempat luar tapi sidin merasa cukup, cukup. Kenapa? Diberi Allah sifat qanaah, menerima apa adanya. Hari kita yang penting kita bersukar meluas tanah diberikan nikmat islam Kedua diberikan penghidupan yang cukup, isi rumah tiga buah cukup, sebuah cukup juga. Ini tergantung kita masing-masing. Atau diberi Tuhan rezeki yang sedikit tak nyerindu lah untuk meluas tanah, ini mahal. Karena di hari kiamat Allah membalas kepada hamba-hambanya. Waktu di dunia dia Allah tanda rezeki sedikit, maka orang ini akan dimasukkan Tuhan langsung ke awal. Luputnya orang ini dia Allah tanda. Waktu di dunia bahan sedikitnya akan dimasukkan langsung ke awal. Dan sebab di dunia teriak dengan apa namun diberi Allah berupa rezeki yang sedikit dan sampai itu hendaklah kita pada pada bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada riwayat Ibn bahi solihin sebagi nama solihan seorang wali seorang wali besar yang mana teriqadu kita macam ala inna awliya Allah La khofun alaihi tidak ada atas mereka. kayak makan wa Allah Subhanahu wa taala dan orang wadi mau ada wadi murung sakit hati itu wali. pada wali, wali, wali nah ada wali Allah Ta'ala ketika beliau berada di Arafah pada tanggal ini puncak haji Rasulullah Arafah beliau mengucapkan Alhamdulillah Ala nehamat Islam, wakaf bihamin neham. Acil, apa Alhamdulillah, ala nehamat Islam, wakaf bihamin neham. Ulangi teruskan, dek. Longgarlah, kalau jawab ya, Nasib. Alhamdulillah, ala nehamat Islam, wakaf bihamin neham. Kemudian tahun berikutnya ulama ini kembali mengerjakan ibadah, persis di padang arafah tanggal serinya beliau ini ingin mengulang mengulangi membaca al-fatihah sebelum masjid mengucapkan alhamdulillah ala naimat islam. Wakapabihaminek mah tiba-tiba ada suara void suara tanpa ada wujud manusia atau orang yang mau jengkel suaranya ada itu dalam bahasa Arab disebut Hatib Hatib itu bahasa kita ya telepon kurangnya teleponan itu kan kurang ada tidak boleh kalau ada kita mau uang pulsa kemana aja orang ini bapak dia orangnya terlalu pintar nih Masarat hati Apa ya Abdurrahman? Hay Allah, tunggu sebentar. Jangan engkau baca dulu kalimat tersebut. Jangan baca. kenapa biar benar kami ini dari suara tadi. Selesai tuntuh menulis pahala enam tahun. nang tahun yang lewat belum selesai. Ini membuat mereka sibuk menulis pahala nang tuntuh cuma mau jaman cuma inilah hadis rasulullah riwayat daripada sebagian orang orang soleh tapi bisa kita pegang. reser itu hana kita pada pada bersyukur kepada allah subhanahu wa taala terutama nikmat islam kita kadang-kadang membaca -kadang kalimat tadi seminggu sekali sepanah hari barang bareng terbalik lah kan? oh terbalik dunia terbalikkan. ada senatron dunia terbalik karena kawasan hari seminggu sepali sepuluh dan sepali nah itu dalam lidah kita mengucapkan alhamdulillah ala mi'matid islam Wa bihamid ni'ma tapi syukur dan sebagainya itu kita melaksanakan perintah-perintah Allah terutama pasal sembah yang waktu. jangan sampai kita sebagai orang muslim muslimat meninggalkan kewajiban kita dan sembah yang merupakan awal, -awal amal akan nah, ihsan Allah nanti di hari kiamat kalau amal sembahyang yang baik beres, seluruh amal insya Allah beres tapi kalau sembahyang bermasalah, seluruh amalan lain bermasalah juga. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita meremehkan sembahya karena mengutamakan masalah dun dunia. Sembahyang ini paling-paling 10 menit itu paling lawas, bisa 5 menit dia ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang yang merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa nak resepayang artinya memutuskan hubungannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki Allah yang memberi, duit Allah yang memberi, kesehatan Allah yang memberi kepada kita Allah taala sepanjang hari Muhammad Rizky Allah Ta'ala Allah menyuruh sembahyat yang dia mau Iblis disuruh sujud Allah Ta'ala, aku sujud, iya tapi disuruh Allah Ta'ala sujud dan na'udin yang mau karena semua kita disuruh sujud Allah Ta'ala, kenapa dia mau? berarti lebih hebat pada Iblis Iblisnya disuruh sujud Allah Ta'ala, mau ya bersujud Allah Ta'ala Ininya karena mau orang Tapi ada, aja. Nah, kita disuruh sujud Allah Ta'ala, karena orang-orang tidak ada Kenapa? Karena mau, Iblisnya mau Iblis mau sujud Allah Ta'ala Di mana tempat Iblis pernah bersujud Allah Ta'ala Kenapa kita harus siap? Karena lor Iblis Karena mau Atau sudah sampai, kan? Nah, iya, iya. eh? ya, Kalau ada guru nama ajarkan para itu mungkin jujurnya dejar. Jelas tidak ada semayang yang terpray atau apa -apa sampai <laughs> banget nah gitu, Akhari, Sekarang banyak gitu, Ujungan, ujung-ujungan do Bayar 5 juta. kalau sudah aku jamin masih surga aja. Nah, bayar, mau mana bu yang syaratnya. kenapa? Gila dulu dia gila kadok ado jumah yang nah orang gila kadok kadada kawijak sembah mahia artinya apa mengkau mana ya? orang pada sembahyang yang sama halnya gila Ini orang yang sembah yang sama halnya gila apa bedanya nah menurut saya sedikit ya diwasti nak undang ulum Jadi kan cinta sama istri suami ya kan dia sekedar nama islam israf ya ron aja tau-tau kan sembahyang misalnya. Ini pengalaman ulun ada satu daerah kabupaten banjar ya. ada nyamper kampung ulo sempurna daerah kita juga kan maka dua kali ulo menemui nang menyimpul ulun ini panitennya kan sembah yang tiak ulo melihat dengan paling sendiri kenapa ulun sembah yang asal setengah enam terlambat di perjalanan karena apa licak licak itu Semayang, jual ya, tiket semayang. Sopirnya kan ada semayang Padahal di rumah sendiri sama-sama turun Nanti okay. artinya apa? Islam itu cuma sekadar tradisi. Jangan kita mengikis Islam, tapi kita ambil hikmah, pelajari pada terus Islam begitu. Jangan lantaran sumpah. Oh, sumpah kita jangan melalui Sopi tapi penitiannya, ya, ya. nanti penitiannya akan sembahyang. Misalnya, misalnya, di nah, sini kalian dapat, beli-beli 23, maaf beli-beli bagayanya. Belum <tuk> ada bingung, menyambat aja. <tuk> nah, pentingnya sembahyang yang sampai-sampai, Nabi mengatakan, as-salatu imadudin, sembahyang rutih yang agama, siapa namanya menggunakan agamanya, setelah menggunakan agamanya dan sebaliknya kaha, siapa meninggalkan semayang Bapak Adham ad maksudnya telah meruntuhkan agama Bapak-bapak hadirin rahimah jadi mari kita perhatikan masa semayang terutama ulang semayang dengan kita melaksanakan berjamaah kita mahmudkan musulah kita isi masalah masjid-masjid yang ada di sini kita siapa lagi kurang kapil karena mungkinnya masuk masjid kadang-kadang kita sibuk pembikin masjid minta sumbangan di pinggir jalan. Nah tim medit lah 2000 alhamdulillah. Kalau masalah terima kasih sudah hampir selamat buat tahun-tahun, <SILENCIO> nah punya punya ini kan sembahyang juga saling ya, tidak enak. Ayo apa ini? Ini ngarinya. Bocor jualan. Pula masjid, tapi bisa masuk ke masjid bisa meminta kerja. Nah, ini ngarinya akhir zaman. Dah akhir zaman orang akan bermegah-megah di masjid, tapi kosong isinya inilah benar-benar dihakikan oleh Rasulullah Wasallam. Tanda-tanda akhir zaman, orang akan bermagah-magah dengan masjid, tapi isinya cuma kaum, kasihan kaum. Jadi peborong. Terutama sebayang subuh. Sedang kaum salah memanggil dengan surat, Assalatu khairu minan na'um as-salatu khairu minangnya umnya nih hantung tu berapa suara tuntung kaum semua yang sudah baca tuntung bacaan ya hayo kuyub ya Allah biha ya Allah biha tuntung juga kaum sudah baca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi sbharaqlum 100. seratus kalau berbaca doa cingang memalakan kereta juhlum nasa lagi kan paksa eh batishin jadi imam nah, ini kesi kau jadi pemborong iya azan, iya komar iya jadi imam cuma harus kaum ini tetap pakai pengarasan lupa bayar sorongan. ini termasuk banjir di bangla, Sorongan pakai makan ya pak mati juga makanya dia jauh jauh makanya mana saya bayar? Nah malam ini ulang anak majelis akan baca tapi khusus untuk kaum, untuk kaum. TV, nah. Jangan -jangan. Tapi, khusus untuk kaum, apabila membaik ini biar dia merasa Janganlah tapi sisanya khusus untuk kaum. Apabila ini ada bangunan roh kapok, tata tangan biangnya nangis. Saya so, sudah azan, pengujian, api, api. Nah. Itu contohkan wazah hanya biar hujan, api-api, insya Allah kurang bangunan sarangkungan. Dapat karangkar sini, mana kaum api apinya nya jarum, ya kaum api neraka. Keluar racun, rempah karena sadar itu pesan, tapi tepuh huruf acil memakai tapi laki laki memakai tapi A ah, nah, gara-gara api ya asolatuk kironom kan ada bidang-bidang cuman sih yakin ya ya kan? mungkin ada sesat dosa tak ada kan ada yang tidak ada antara kita nah. katakan sejujurnya baru pasat subuh karena menjemput ada teman cerengi yang, yang dekunya sih super murah ya nah 5 tahun benih -benih, nyember, ya. <guluh> Cukup, ini tahun kalau menjadi kalau umum nyambut jaya ada apa orang nggak sangat diri jadi orang sekarang anak-anak pandai memikir muson lah pandai memikir mesin tapi ada memikirkan isinya Siapa pulang misi mesin. Kadipik pikirannya? Orang yang akan mengisi mesin itu, orang-orang yang akan datang dari pesan baterai. Dari jangan kita salah mendidik anak kita. Masukkan anak ke pesan baterai. Kementerian itu pihaknya seolah kota sana. Jangan didik anak kita cuma belajar umum IPS, IPA, PMP itu. Itu aja. belajar yang himpun macam-macam. Tapi, kalau agama, tetap tentu tujuh ayat karbon udah tetap ya enam juga, kan? Mau bawa-bawa. Kalau kita berjalan sampai di anak, sampai kita nanti tetap. Tapi, tujuh tujuh, tubuhnya ada berobat. Bapak-bapak hadir, roti rok rumah. Nah, ini kayaknya open kan? kan, di mahdianya, kan? Kami biasanya bersyukur lawan emotis karena diajak yang nah kedua kita bersyukur wa ta'ala nikmat sehat badan dan kesempatan dua nikmat yang merandang kita nih lehah Nabi sudah memadahkan ujar Rasulullah apa? nikmat ini magbunun pihima sirungan nas asyatul horo dua nikmat banyak antara manusia tepung muli, lehah. apa nikmat sehat dan hemat kesempatan waktu sehat kadang digunakannya untuk beribadah buat puasa waktu sehat tidak digunakan untuk berbuat kebaikan buat manusia mas sudah sakit aja merasa oh, bonek masih yang mahal harganya beribadah pakai oksigen ya berapa pint bayar oksigen Itu satu musim komplit tadi biar sampai seterusnya lah tentang setambuh itu ada kawan ulung gua dosa beliau itu kena komplitnya hujan kalau bina jadi semalamku satu satu tahun satu gas itu satu tabung ya setahun adanya sepuluh hari sepuluh juta kita sehat alhamdulillah tanpa bayar dalam Allah sakit ta, allah taat. Ta, atau maha, itu kita sakit, apalagi pada bermasalah sakit. Kalau saya gunakan masa sehat datang masa sakit tidak sakit biar apa kalau nyaman. Dibari orang Wadah yang beri nyaman itu ada apa? Sarah Wadah yang Wadah yang diberi orang itu beri nyaman Wadah nyaman Tapi waktu sakit kita ada nyaman makan Kemudian Nikmat keselamatan Atau kita diberi Allah Nikmat banyak umur Ini merupakan nikmat Allah yang besar Saudara nikmat nikmat dan israt. Nabi Muhammad bersabda, "Khairukum man taala 'umruhu wa husna Sebaik-baik kalian ya, adalah orang panjang umurnya dan bagus amalannya. Itu Nabi mengatakan keutamaan hutan panjang umur. Di dalam hadis mursal Allah Subhanahu wa taala beriman. Ija balagha 'aqli Albarina sana, apa itu? Minat balanya seras, minat junur, wal juda, wal boros. Ujar Allah, "Apabila hambaku berumur empat puluh tahun, aku apiatkan, aku sehatkan dari tiga malam, pertama sakit kilat." yang kedua susah, ini penyakit Ustaz, bahasa Indonesia ya. tapi bahasa baik-baik saja dan ketiga penyakit Belanda nah ini tiga penyakit yang sangat susah obatnya pun orang gila, dia menambahin ngalih banal, sampai baik itu sampai-sampai namanya baik pun bisa gila yu, kan? nah jadi ketika sama Allah Ta'ala Umar Nabi Muhammad, Surah Sadabur, mulai bertahun tentulah Rajin sembahyang itu diapilan Allah bertiga ini Kemudian ujinya kepada Allah, Allah. Aku tahun, Aku perhitungkan, aku hisab dia kata Allah di hari kiamat dengan hisab yang mudah dihitung Tuhan karena amalnya. Mun ada salah sedikit, ada kekurangan, dimudahkan Allah taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, maupun yang kada sempat hadir karena ada sakit, Allah nanti ridhi kami, mensterkin dengan bisa baik, istiraf. Itu orang umur 50 tahun. Kemudian Allah berfirmanlah, "Oija bala pasti na sangat apabila hambaku 60 tahun aku taruh di hatinya ya Allah taala aku ciptakan di hatinya kepada hamba ini untuk Ini ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada yang benar misalnya bahari dzarah Kelanggar sembahyang-sembahyang lewat sebangga aso kan disembah ya padahal langgar di gerumah ya jangan ya langgar teh para pada rumah paling sebelum langkah sampai ke masjid tapi langgar yang tak ada moyo disembah ya penjemaan. tapi alhamdulillah ketika umur 60 tahun Allah membukakan hatinya terbukalah hatinya tuh selain angka 60 yang disebutkan atau bahari hari tahu mahyak misalnya umur nabi tahun kebanyakannya nya ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini rahmat Tuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahari itu jarang mau ditasbih lagi anak no, no. sudah 60 tahun tidak bisa tasbih Ceritanya dua butir yang bisa luar biasa. Lama sudah enam puluh tahun, kalau ada mau berubah juga, ya, itu baru dengan topik, hidayah di atas bahan yang Jadi kita sudah enam puluh tahun balasan rasa. Ini sudah umur goli, umur umar punya antara enam puluh tujuh puluh. Antara enam puluh tujuh puluh itu kebanyakan ya. Jadi bahwa kita sudah berumur 60 tahun, ayo kita lebah jalannya. Nang bahri jarang ke masjid, jarang sama yang menjamak anak. Ayo turun ke langgar. Dia orang langgar tuh dilangar terus. Nah, ini orang berumur 60 tahun. Allah menjadikan hatimu itu sinetof binaba. inaba. Jadi yani bertobat kepada Allah Subhanahu wa Kemudian wajiba Apabila hambaku Allah berumur 70 tahun. Jadi 60 70 jadi 10 10 naik kan. Ya? Nah, di sini ada umur 70 an Sudah jelas. 60 banyak 50 banyak jiwa. 70 adalah nah. malaika Orang yang berumur 70 tahun untuk orang-orang dicintai oleh para malaikat. Jadi kalau kita lihat manusia-manusia yang mencintai malaikat, apabila sudah umur 70 tahun, ini kekasih-kasih malaikat. Malaikat itunya mencintai itu atas perintah Allah subhanahu' wa Dan orang-orang kata bisa-bisa suruh. Pasti izin dari Allah Subhanahu ta'ala jadi pelajaran yang kita ambil apa, Nang anum anum, jangan berani-berani kepada orang Tuhan, terutama yang umur tujuh tahun karena beliau ini adalah orang yang sangat mencintai malaikat katulaham kenal sidin kalori malawan, malaikat kenang memikat hati datang Israel <laughs> Nang anak-anaknya kurang ajar pada kainnya nah, bolehnya makhluk lahir lagi dah. dah. Napa nah, kita? Nyata kayak kain kalau di Malawi aku kasudah. Nyata kayak kayakologi anaknya kayak pengetahuannya. Eh. Wahamposi kita karena mau yang makhluknya lagi halus. nah tutur anak nah, muda-muda jangan mulu mulut nang Tuhan. Kita diajarkan akhlak oleh Rasulullah, Bukan dari golongan kami, bukan kepada orang yang petunjuk dari kami kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang Tuhan dan tidak menyayangi muda. Jadi yang Tuhan kita muliakan, kita hormati, kita sayangi. Ini akhlak dari Rasulullah, jadi, ada amalan. Dinar maknub. Kalau kalian pergi kena dia panjang umur, amalkan doa panjang umur. Pertama, kita muliakan orang Tuhan Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita juga waktu Tuhan. Allah menyiapkan seorang pemuda yang akan menghormati kita. Karena waktu itu, waktu Nigeria, kita pernah memuliakan orang Tuhan. Misalnya, antrian panjang ya, ya, ya. kita di nomor dua, antriannya hai nomor sepuluh, haid berupa gaya, pin nomor satu, atau nomor dua. mana atau pin nomor sepuluh, pin 2000 pendudikan lokal. Ini ngeliar nomor dua, dua mela, mela. Maka Allah akan memanjakan orang ini karena anaknya panjang tuhan umurnya. Dan kira Allah membalas ada seorang pemuda. Nanti, siapa Allah terangkan umur kita ini? Panjang umur, namanya yang nah, kedua. Amalannya, Pak, panjang umur juga. Sama-sama panjang umur, tampil orang tua makanan yang tampil kayak ikan. Ia panjangnya dua, panjang umur, panjang, panjangnya panjang, panjang, panjang, panjang, panjang, panjang umur juga. Sama, cuma ikan kaya tuhan, tampil orang tua itu diantara amalan penyungguan ada dua macam mulia kan orang Tuhan tapi kita di melengkapi Allah Ta'ala hina orang Tuhan, kita pun kira Tuha dihina orang di karma enggak? nah ini umur tujuh berat tahun, hati-hati nanti orang, orang umur tujuh berat tahun, ini orang namun dia bahasanya cuman kemudian wa ijazah Apabila hambaku kata Allah berumur 80 tahun. Nih hampir di sini nanya. 80 tahun. Hai, Ada bendera. Iya, lima puluh kena dua, enam puluh kena tujuh kena, 80 puluh sih terkena serangan untuk presiden. Apabila hamba kufat Allah, ijab alatul arah sama ini di sana. Belakang kubur beberapa tahun, katabtu Hasanati, wa albaytul sayyati. Aku catat segala kebaikannya, amal-amal baik dicatat subhanahu wa taala, walaupun orang itu melakukan lagi dan dihapus itu ke terusan karena apa? Karena lagi mudanya orang orang umur umur rajin sembahyang misalnya berjemaah, masjid nasyidul terangga rajin menghadiri majlis taalim rajin membantu orang tapi karena sudah kondisi fisiknya nggak terkuat lagi umur 80 tahun mata sudah kabur dia sudah undur-undur makanan Kubur, nih para sunnah masuk lubang kubur. kada awal dari sidin ke masjid, ketika azan berkomandan, sidin muncul di video bahwa anda karena muda anda hendak ke masjid, maka ketika itu Allah mencatat pahala berjamaah. Ketika mendengar pembacaan di masjid, sidin hendak ke masjid cuma pada ya fisiknya melawan karena lagi, tapi Allah mencatat kebaikan-kebaikan sidin. Karena lagi muda, rajin bebas, ya. bimada, Beda Yang lagi anumnya poleh Jangan ke masjid ya. Buktinya, karena pernah Kehilangan sandal di masjid ya. Karena pernah lalu kehilangan sandal di masjid ya. Jadi, beruntunglah Orang yang sedang kehilangan sandal di masjid ya. Berarti orang rajin mas, -mas masjid Sepinggu sekali hilang apa enggak hanya dipantai? Setelah tuhat, pengen ke masjid. Ini hanya mah iya. Lagi sehat, lagi ada kesempatan. Kalau mau ke masjid, majelis tuh hanya menyesal memang datangnya satu kada mau dulu. Pasti berangan. nah ini orang sudah cedak juga baik kali. Kemudian umur yang terakhir Wajah balas aku. Tapi Apabila hamba ku Allah berumur sembilan puluh tahun. Kalau malaikah asyura biardi ujar malaikat ujar, mengomentari orang yang berumur sembilan tahun ini adalah tawanan Allah. Artinya, orang yang selalu mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tawanan, bang. dan kadang-kadang orang -kadang umur 100 makan sedikit sedikit, kadang-kadang kalau -kadang kadang -kadang makan, maka kita, keluarga kita, adalah sesedih. Kenapa? Akhirnya, ketika makan lagi, biar dia sudah jangan mengedurinya lagi, ya, kan? sedangkan orang tanpa ngomong, ngomong, ngomong. Wahyu dalam dan diampun kalau meninggal orang ini bisa bersefaat lawan keluarganya. Nah itulah keutamaan, keutamaan nikmat Bapak-bapak hadirin yang terhormat Allah Subhanahu ta'ala Jadi kalau kita Islam, kita ambil pelajaran. Surah, biar, biar, biar. banyak kita ambil di dalam hadis Bukhari muslim inam lain, diceritakan ketika Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama Ini untuk naik aja langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Allah dengan ketika bertemu dengan Nabi Adam Malaikat Jibril memintakan kembali Muhammad, ya Muhammad, pasalim alih, ucap wassalam kepada Nabi Muhammad mengucap salam. Lagi dan kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. pun Nabi Muhammad disuruh oleh Jibril untuk mengucap wassalam kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lagi dan ketiga, <tuh -tuh. Nabi Isa. Nabi yang paling ganteng ya, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Nabi Nang ke-4 Nabi Idris. Nang nangka lima Nabi Harun. Nang enam Nabi Musa al-Salam dan Nabi Qudus Nabi Ibrahim. Samarataan di itu menyebut pencap salah itu di antara pelajaran kita ambil dari hadis Bukhari itu Ini rangkaian pada makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, artinya apa kita disuruh untuk menyebarkan salam ketika kita bertemu dengan saudara? saudara kita adalah kita memberi salam, dan salam ini biasalah amalan atau perintah Allah atau syariat Allah Tuhan. Sembahyang maklum, bermakna sembahyang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam itu yang pertama di seorang antara kepada Adam, oh, Adam beri salam kepada Nabi mereka-mereka yang ada di itu maka Allah Ta'ala memberi ilham kepada Adam kayak polis kaya, salam bimbi Allah ilmunya nah, itulah salam ikan kehormatan ikan dan ikan sampai hari itu ya jadi mulai Nabi Adam sahabat Nabi Muhammad Nabi Muhammad disuruh ada empat hal ketika nabi kita Muhammad SAW menjaga beliau pertama-tama masuk ke Madinah itu ada permacam yang menyampaikan surat kepada ahli Madinah Ya Yuhannas Afus Salam wa Adi wa Asyul Arha wa Sulu Billail wa Nasniyah tadhul jannah bi Wahai manusia, kata Rasulullah, sebarkan salam Ini salam ibadah yang kada banyak komodah Kada perlu apa, kada banyak salamnya Makin 6 ibadah udu salam orang Islam, itu ya sebutin Kada selama udu-uduan, terdapat selama itu Maka hukumnya, wajib menjawab, wa'alaikum ini satu untuk kita mendapat cinta sama rasa. Kedua, apa perintah Rasulullah sesudah salat? Waati motaam beri makanan. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senang bersolat fardhu memberi orang makan. Alhamdulillah belum tadi dijemput makanan. Ini sudah mengamalkan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Habis acara ini, mungkin kita makanan seperti tanah, <tuk> makanan tidak? makanan kaya, mungkin bacalah kalau makanan, Alhamdulillah, nanti gunung lagi. Nah, berarti kita acara Isra Mi'raj ini sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW to'am ini dan sesuatu Nasi ketobat pandangan bukan wajib bisa hadir tahu mulai jam 8 sampai jam 1 wajib Gorokan perutama terpaham-paham itu makanan wajib itu lagi makan apa? apa kandang aja masukin, roti, kemarin nasi, karena nasi sih dapat barang, nanti luar biasa kita makit amuk to ame memberi makan, sampai-sampai andaikan sampai, yang memberi makan ini das tapi yang diberi makan di pianmi, himumban nah hatinya, ini kepahalan. Diberi makan, alhamdulillah. Dapatnya pahalanya apa? Itu surur memasukkan kesenangan di hati Itu pahala sudah. Mungkin jika dijelaskan, memberi makanan, <tuh>. tapi masih ada pahala di lain, Menyenangkan orang mengalah, tanpa nah, Jadi kita bak amal itu Agar dengan pegang tong sampah tanah Sampai bat motor Melalui menu Kita mau toha Mau terima Makan Ada kawa Sepenuh hari Sepinggu sampai dikehensi Jumat Biarlah kan ulang 45 aja suruh datang Kegemunggulan Jumatan, Bapak menjenggung makan Jadi jangan langsung makan aja Itu ustadz itu Dukur Kemana kipura iba ya dia singgul benar Bena singgul dada, lahir lahir 22, 23, 24, 25, makan, semua 29, 20, jumatan dia jadi apa Bacaan, belum tentu orang ikhlas belum musuh, tapi kalau makan nyatanya, senang. nyatanya, senang, nyatanya yang ketiga nabi memerintahkan apa wasidul arham sambung tali keluarga jangan sampai kita lawan keluarga kita lawan damsangat lawan sepupu lawan marina putus hubungan keluarga tidak bakalan masuk surga di Rasulullah orang yang memusuhkan tali cintur atau hubungan keluarga lawan tanah kan barawan kalau tak kurang kayak kurang aja, nah pak Ani yang mau mungkin tanah wadah wisata sampai sampai belakang tanah mendapatkan pasang turun pulang ke anak ini tujuh bulan yang bersifunya itu apa? kita tempat kita apa yang kita sulap? pakai pendar jamur kawat. Nah ini orang-orang yang membutuhkan pasir terakhir. Biar dia setiap bulan mengumrah, sebab tahun dulul hadir karena suka oleh Rasulullah. Makanya orang baharikun hak umrah, anak dulul-hajir, itu memaafkan sebab tadi kapung dulu. Kalau ada hak-hak manuah, manusia. Kemudian nakabat, nabi menyuruh apa? Wasallu billayli lain nasniyati. Sembayanglah di takdid dan halam ketika orang-orang masih Tidur. Yaitu semayang taha. Nah, itu semayang tah hasilnya apa ketika mama karena ampatnya yang tak pernah jamin apal sampai ampatnya kawan saat itu ampat pun bisa menghantarkan masuk ke lubuk dan masuk ke lubuk disayang kamu masuk surga bisa lah dengan sedikit alat nah cuman kawan disini kita pertama tadi yang ada yang terpihat unjuk salam jadi ada orang deh tapi terapat pas unjuk salam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 duit banyaknya api. Bapak-bapak hadir yang diterima Allah Subhanahu Taala di ya, kan? jelas kemudian, Bapak-bapak hadir yang kemudian. Sembahyang yang diwajibkan kepada kita, maka kita sebagai orang Tuhan yang punya anak-anak diwajibkan juga untuk menyuruh anak-anak kita sembahyangnya waktu. Nabi Muhammad SAW suruh anak kalian laki-lakinya lebihnya dengan mengajak sembahyang ya <tuh> Wahom abnaku sebesinin mereka berumur tujuh tahun. Jadi kewajiban kita seorang orang tua Tuhan, bisi anaknya umur tujuh tahun itu sudah sedang ya, Menyuruh anak sembahyang, tentu bukannya cuma menyuruh, tapi mengajarkan sembahyangnya. namun disuruh sembahyang, ini eh, berapa ya, sembahyang? Ya karena sembahyang, bagaimana ya kau ya? ya. ya. Karenanya kan paham. Jangan disalahkan, salahkan sembahyang di jamaah di belakang Abul. Iya toh. Banyak guru punya ngomong apa harusnya. Ikem nak disinggung. Aku, aku nyembatnya. Kita yang salah. Seharusnya anaknya itu belajar jadi sembahyang orang. Namun kita karena kesempatan yuk, anak, -anak se sempat kita anak alam dunia. Kita serahkan guru-guru. Nah, guru tolong anak pendidikan secara kayak benar -benar. Ini orang-orang Cuma paham-paham, Guru itu manusia iwan. Anak kita karena langsung didik agama. SPB nya tuh <San> dan di orang sekolah bukan SD itu pemerintah Di tapi menampung sehari seratus lima karena Oh, yes, Kamu ya ada satu kampung daerah Alasan tadi enggak saja Urusan ikhlas, ikhlas, itu urusan guru dan taala. Urusan kita kayak panna kita sepintal di anak kita. kita. Ya kan? Tahun bayar, biar guru telerin di nerangin alamnya. Guru tu rajin belajar nih. Ini penyakit di masyarakat kita, entar matra kita terbuka aja lah, terbesar semingguan. Sertaan kayaknya kok ya kan? Menye, menyelesainya. Saya bilang abon, kota kontak mana abon? Nuka pulsa, tiap minggu kau kawedin tugas ribut. Mah dari mana masuk kok nukar kota tesan begini mau yang bareng? Mengukur bayar CV, kan mau ini Begini kenyataan, belum ada nyamber kapung mungkin sini sama aja lah. <tik> ya, ya. Ya. Jadi apa artinya hendak maju, malah sahijah tegang membina masing-masing kadang jadi kan guru tuh untuk dicampung maaf-maaf nih jangan lah sempurna, Tadi, murah -murah, pernah, terus, malah aja kan cukup satu tahun sempurna sempurna pernah lah ada jadi jangan salahkan gurunya lagi Nah, jadi mau maju agama kita juga sebagai masalah tentang bisnis anak untuk memperhatikan bisnis bukan melengkapi Nah, jadi kita didik anak-anak kita dengan pendidikan dengan agama tetap masalah semuanya. Kemudian diserahpah semua hadisnya, وَدْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْلُوَ أَجْلِسِنِينَ Dan pukul anak itu karena menekal semayah ketika mereka burung 10 tahun. Maka kita sebagai wali daripada anak, dibolehkan oleh Rasulullah untuk memukul anak, karena 10 tahun sudah menekal semayah. Pukul, cuma ingat, memukulnya jam kaya dalam. <tuk tukuhun> <tuk tukuhun> <tuk tukuhun> pun pakai gada kerja di kapal, aku itu kan mau kau mati, ngopo eh, lawan pekat aja nih. Mak dimana ngopo nya jadi di, ya, di, di batik di tangan, itu karena mau mati biar Insyaallah karena mati, ya kan mau mati juga. Nasib karena ini sifatnya cuma menjalarin bahkan kita pun sebagai suami. Ya, ketika bini kita nih, Mas Mahiyah, pulih itu pukul, Cuma pukulan jangan sampai membuat perceraian. Jangan mungkul bini di muhabangkan, hati-hati. Dia kadukannya ke polisi, karena melangkap ke DRT misalnya. Nah, kekerasan rumah tangga tertangkap pada, tertangkapnya laki nang bini perseruan nang bintang mengaduan ke polisi. Hakuannya kita tangkap, Sorong harus ya, ya. Itu pun jurulih, ya, cuma salahnya boleh, boleh. mau balang, ya. Nah jadi suami boleh cuma pukulan sifatnya mendidik Ini kita sebagai seorang suami. Bapak-bapak hadirin. Yang diri Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah jam 11 sejam belum seneng kerja sejam, sejam biasa belum berang sejam berawas. Cuma ada sebutin amalan kenangan, ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nih baca, dibaca waktu sakit jalan-jalan, mau atau ingin mahapan dijalak atau enggak. Eh, ini penting. Wahai و... kita sakit Baca la ilaha illallah wallahu rahman la ilaha illallah wahna ulal syarikalah la ilaha illallah laul mulk wal hamd la ilaha illallah wala hawla la quwata illa billah Empat macam la ilaha illallah wallahu rahman la ilaha illallah wahda la syarikalah La ilahi lallahu alhamdulillah La ilahi lallahu ala hawla wa la quwata illa billah Ingan sebegini di Al-Mu'ta'ilul Azim Hadith saya ingin ditujuan Nabi menerangkan tentang kutama'an Quran membaca ini ya, roli, waktu sakit Ya Asyarakat Maqalaha Siapa nama membacanya Bi marani subhanata Waktu sakit dibacanya kemudian sumama dan kemudian meninggal apakah meninggalnya dua hari atau seminggu maka dari hari itu sampai sebulan batasnya waktu sikit macam, macam tadi tadilahnya luar biasa biar bayar semiliar dari basenah malam ini mau bayar dulu kira-kiranya mau kan ada biar 100 ribu saja sikong orang lah mau kan ada luar namun kadang-kadang orang sudah luar biasa kenapa kita duit banyak-banyak tidak akan disentuh oleh api tidak akan dimakan atau tidak oleh naraka Rasulullah nah itu hadiah kepada Rasulullah untuk umat sini ini mungkin kadang bulu-bulu di jasak orang itu ada di hadis lalu banyak ingat, sampai kamu kalau ingat sudah ya? ya kan ini kenangan-kenangan kenakan ini penintia pelang pecatat fotokopi di bagian masyarakat minggu yang dijual ya kan belum dijual ya tapi mau dikit-dolong dua burung atau ternak ini mahal Bian paling larang baca ini Nah mudah kita kita waktu sakit kaum baik diterima kita bertumpuk bersama ya dalam Nabi makan lantar kunar tidak akan dimakan oleh binaraka. Namun kala dimakan oleh binaraka kemana larinya ke surga? Baharinya jadi yang sembahyang si jangan nah, ini itu. Kenapa mulu orang? ini kawan, capek pak untuk ingat. Nanti ini harus pinter pak. Ma mau untuk sakit ulun membaca sebenarnya itu, ya, menjelang menjelang Israel ya, datang beliau Yor -Yor. di sudah membaca yang membaca habis meninggal di sini. Ini, kanan, gitu. ya jadi ulun itu -baik baik, baik baik menyampaikan hadis-hadis hadis Rasulullah SAW apa nih guru catatan nah. apa jawabannya itu dan ada riwayat lain tentang hujan itu bacaan tadi diiramin nanti dibuat dalam kain kapenong orang pulang lingga pas kain kapenong sele itu buat itu tapi harus nanti atau dibuat dalam botol plastik, namanya kisahnya tidak menurut di hadis itu level hadis mereka ngomong kanan-ngomong kanan melihat loran mati. Artinya kan kita unik. Selamat kita. Ya kan? Ini kawal keduanya. Dua Cuma penting kegunaan dari panglah. Membaca dulu. Nah ini kan untuk kita selamat, ya kan? Kita jadi amal-amalan di dihujung-hujung kita supaya selamat kaya. Rasulullah mengatakan, maka lah akhir kalah itu ada amalan jenang. Siapa akhir kalanya? apalah ila Allah pasti masuk surga itu nabi nang pernah sabda nabi sallallahu wasallam benar cerita pembimbing kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala dapat hajatkan apa memberikan topping di negeri kita ketika kita mengakhirkan kita ucaplah ila Allah itu Pak itulah lah bisa sampaikan ulun minta maaf kalau ada kesadaran untuk menyampaikan mudah, hingga, minggu, man, menyamb, dan ada yang tersinggung perlu pada sama-sama minggu cuma hanya yang baik saja. Dan ini langsung sampaikan dan bermanfaat bagi bi diri sendiri dan bagi sesama. Allahu ngopi lah apa cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.